yang akan mengambil uh, kuliah kerja nyata uh, di bulan Juli nanti. Uh, pertama, kita harus sadari benar bahwa uh, uh, situasi yang berkembang saat ini adalah situasi yang bisa dinilai sebagai situasi yang tidak normal. Mungkin bagi sebagian orang sudah ngomong lebih lanjut, ada situasi New normal. Buat Bapak sih, bukan new normal. Normalnya aja belum lah ya, sekarang masih abnormal. Jadi, contoh konkretnya biasanya kita bisa memberikan sosialisasi langsung kepada mahasiswa kalau akan melakukan kegiatan kakaya, sekarang harus melalui daring atau virtual. Sudah barang tentu ini situasinya agak, agak berbeda. Nah, uh, yang... Uh, perlu kita sadari bersama adalah bahwa mata kuliah uh, magang dan mata kuliah KKL ini adalah mata kuliah intrakulikuler. Artinya memang ada di dalam kurikulum uh, di dua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan ini merupakan ranah uh, fakultas untuk mengelola kegiatan KKL ini. Uh, karena masuk dalam uh, kartu rencana studi atau KRS, uh, konsekuensinya adalah kegiatan magang dan karya ini, walaupun situasinya tidak normal, itu tetap harus dilaksanakan. Nah, tapi uh, fakultas melihat situasi yang tidak normal ini harus menjadi bahan pertimbangan. Misalnya dalam soal biaya, ya, dan barang tentu biaya yang dikenakan untuk kegiatan KKL ini tidak bisa disamakan dengan kegiatan KKL pada situasi yang dalam tanda kutip normal. Itu kita pihak fakultas sudah memikirkan hal itu. Tapi melaksanakan mata kuliah magang dan mata kuliah KKL itu merupakan sebuah keharusan. Tadi satu sudah dikemukakan satu itu sudah masuk Akhirnya. dalam KRS. Terus kedua sudah dilaporkan di PDDikti. Jadi Opsi untuk tidak melaksanakan kedua mata kuliah tersebut bukan opsi namanya. Bukan pilihan. Dan Karena dan dan dimasukkan dan datanya di PDDT, pangkalan data DT. Jadi, harus... uh, kalau misalnya tidak dilaksanakan, saya kasih gambaran sedikit. ya KKL dan Magang itu kan 4 SKS. Kalau misalnya Anda mengambil 22 SKS misalnya, pembaginya bukan 18, tapi tetap 22. KKL dan Magang itu skornya 0. Jadi tetap jadi pembaginya bukan 18, tapi 22. Walaupun KKL dan Magang tidak dilaksanakan. Nah, terus yang kedua yang ingin Bapak sampaikan, mengapa harus dilaksanakan saat sekarang? Berdasarkan pemberlakuan kurikulum 2018, ya KKL yang dilaksanakan sekarang adalah KKL terakhir, yang dikelola fakultas. Karena mulai tahun depan tidak laga, tidak ada lagi yang namanya KKL, yang ada adalah KKN dan KKN itu bukan kewenangan fakultas, tapi kewenangan universitas. Jadi kalau KKL sekarang tidak dilaksanakan, ya berarti anda akan mengambil KKN tahun depan. Ya ini sedikit gambaran nih, kalau anda mengambil KKN tahun depan berarti angkatan 2017 tidak akan pernah ada yang lulus tahun depan. ya Karena kan KKN-nya baru dilaksanakan semester genap 2020. Jadi semester 8 baru, bagi angkatan 2017, semester 8 baru diambil. Jadi artinya, Semester genapnya di low, nambil pola KKN. Tapi kalau ngambil pola ya aman insya Allah. Karena Anda semester 7 nanti sudah mulai fokus ke sedikit-sedikit mempersiapkan skripsi, semester delapan sudah running. Penulisan skripsinya. ya Jadi, sekali lagi, tahun depan, tidak ada lagi KKR, jadi KKR terakhir yang dikelola di fakultas. Ya, kemudian punten kalau kita sekolah yang Polanya sudah baku itu adalah fakultas ekonomi Islam dan fakultas kedudukan ilmu pendidikan FKIP. Oke, Anda tanya deh ke teman Anda, ya biaya biayanya berapa? Satu juta untuk Jadi dari segi biaya. Pasti akan lebih mahal. Kemudian yang kedua, KKN di Bila Juga akan lebih lama. Karena biasanya KKN itu sekitar satu bulanan. Hmm. Kalau pakai Karena cuma bayar biaya seperempatnya dengan waktu kuliah ketiaknya, maksudnya dalam hal ini.